Yehey, hey, sahabat Ngeksplor, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuki ke part berikutnya, part kedua, eksplor keliling di Pulau Nusa. Kemarin kita sudah bersama sahabat-sahabat Ngeksplor keliling, berngeksplor di Nusa Lembongan, dan sekarang kita berangkat ke Nusa Penida. Sesampai kita di Pelabuhan Toyepakah. Kita langsung lanjut ke tempat peristirahatan kita Taruh-taruh barang yaitu di Jukung Cottage Kita menaiki mobil menuju Green Kubu Salah satu restoran terbaik di Nusa Penida. Pemandangan indah yuk Sumpah, yuk! Keren habis itu. Kita sekarang sudah sampai di Green Kubu Nusa Manila. Wajib, yuk! Ya kita bagi yang sahabat-sahabat di sana. Silakan datang, nih, tempat Nusa Manila. Nanti kita ajak keliling, kita lihat, nih, tempat ini. Ini ada. Tahu kenapa bebek enak rasanya? Tahu nggak? Nggak tahu. Karena ada B-nya. <laughs> Kalau nggak ada B-nya, jadinya eh. eh. <laughs> <laughs> Sahabat semua, ayo kita makan. Ini namanya bebek crispy. Wuh daging, langsung tulangnya cepet neng hmm, uh, tulang aja keren ini tulang kaki ya ini kaki kiri apa kaki kanan? bingung gun <tuh> uh, ini kaki kiri apa kaki kanan? <tuh> kakaknya <banyarat>, ada sendiri kaya <tuh> kakaknya asal bukan kaki tengah <tuh> keren banget, keren banget ini justru baru pertama kali aku ke Nusa Penida. pas 2016 sempat ke Lembongan tapi pada saat itu enggak sempat kesini ini baru pertama kali keren banget, setelah lagi kita lagi di Green Tubuh ini suasananya goginal banget dan juga makanannya enak pokoknya suasananya enak banget untuk relaxing, refreshing untuk yang harus harusnya di Green Tubuh Nusa Penidah, keren Oke, dan Sista waktunya kita untuk beristirahat dan kita akan lanjut perjalanan kita besok. Sampai jumpa di Explore Clearing berikutnya.